Sukses bukan sekedar apa yang kita miliki. Melainkan kesungguhan dalam menjalani hidup. Berani melawan kelemahan diri. Demi melangkah maju untuk meraih prestasi yang lebih besar, serta menjalin persahabatan abadi dan menikmati hidup sebetulnya.